Bocoran spesifikasinya Honda ZRV 2023 mulai terkuak. Day. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control of pain if you're sticking by my side maybe we could be okay okay okay maybe you could be the change i need today i promise that i never felt this way Gambar Honda CR-V 2023 yang diduga akan diperkenalkan dalam waktu dekat di China, kali ini yang akan dibahas masih satu darah dengan SUV tersebut, yaitu Honda ZRV. Diketahui, mobil yang akan menjadi pesaing Toyota Corolla Cross ini sudah didaftarkan Guangxi Honda atau GAC Honda di China. ZRV sendiri mempunyai kepanjangan Z-Runable ke Secara posisi, Honda ZRV ini akan berada di segmen medium SUV yang artinya berada di antara Honda HR-V dan Honda CR-V. Bentuk Honda ZRV mirip dengan HRV 2023. Dari beberapa foto dan poster yang sudah mencuat di internet, desain Honda ZRV secara keseluruhan memang terlihat sporty. Secara bentuknya sebenarnya Honda ZRP ini mirip banget dengan Honda HR-V 2023 untuk pasar Amerika Utara yang mana berbeda juga bentuknya dari Honda HR-V terbaru yang belum lama muncul di Indonesia.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 Did what I had Mengutip Carnysina, ada beberapa perbedaan antara Honda ZRV dengan HRV 2023 versi Amerika Utara antara lain pada bagian bumper, trim dan juga area roda. Honda ZRV memiliki ban yang berukuran cukup kecil untuk mobil SUV, terutama di roda belakang. Walaupun sepertinya ZRP yang punya roda berukuran kecil adalah varian terendahnya, karena pada poster-poster lainnya terlihat varian yang diduga merupakan varian tertinggi. Varian tersebut sudah memiliki spoiler dan ukuran roda yang lebih besar. Desain Honda ZRV 2023 Honda ZRV memiliki grill berukuran besar berbentuk segi delapan seperti grill mobil-mobil Ford, yang menambah kesan sporty di mobil ini. Lalu dilengkapi dengan lampu depan LED ramping yang sudah dilengkapi juga dengan DRL berbentuk L. Untuk area buritan, menggunakan lampu belakang LED horizontal dengan mika smokey. Lalu di bagian bawahnya terlihat dua buah lubang knalpot yang bikin ZRV jadi lebih sangar. 3. Mesin ZRV2023 Honda diduga akan menggunakan mesin 1.5L turbo 4 silinder, yang bisa mengeluarkan tenaga maksimum 182 dk dan 240 Nm. Tenaga dari mesin kemudian disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Honda mengklaim kalau ZRV bisa meraih kecepatan maksimum sampai 192 km per jam. Mobil 5-seater ini memiliki dimensi panjang 4568 mm, lebar 1840 mm, tinggi 1611 mm, dan jarak sumbu roda 2655 mm.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 Sayangnya karena belum dirilis secara resmi, belum ada penjelasan soal interior maupun fitur-fitur yang dimiliki oleh Honda ZRV ini, tetapi kemungkinan besar sudah memiliki fitur keselamatan Honda Sensing terbaru yang lebih canggih.